Hai nggak gak berasa ya, kita sudah hampir memasuki bulan suci Ramadhan. Siapa nih yang udah gak sabar untuk menyambut bulan suci Ramadan bersama keluarga besar? Dalam rangka menyambut bulan suci ini, Minuo punya beberapa tips buat Homers agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama, memenuhi cairan tubuh atau minum air putih di waktu berbuka puasa hingga sahur. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi seimbang ketika sahur dan berbuka puasa yang ketiga jangan lewatkan sahur yang keempat hindari makanan berlemak tinggi karena dapat membuat lapar lebih cepat dan yang terakhir tetap beraktivitas dan menjaga metabolisme tubuh semoga tips dari Minum bisa bermanfaat buat umur semua ya selamat menjalankan ibadah puasa jangan lupa juga untuk follow seluruh sosial media Like dan juga subscribe YouTube Pom Finance, dadah.